Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Oke, saudara tadi malam saya pergi gunung jati, ke gunung jati ya. Saya duduk lagi ngopi enak. Saya dipalak sama anak kecil. Tiba-tiba datang, mas minta 2000 ribu. ribu, Malah ternyata saudara, malah saya marah, saya marah. Kata ibu warung kepret aja ini masih kecil udah malah-malah. Katanya seperti itu. Si anak kecil ini mau nangis mukanya Saya dari awal salah sangka Ternyata anak kecil ini Preman atau apa Saya mikir kayak gitu Eh ternyata Saya denger dengar Cerita ibu warung Ternyata anak itu Ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya Mungkin dia hidup sendiri Atau sama kakaknya, saya kurang tahu Pada akhirnya saya kasih 2000 Ribu. Kenapa saya ngasih 2.000? Kenapa saya ngasih 2.000? Dari kantong Doraemon ini harusnya 50.000. Terima 5.000. Nah, harusnya saya ngasih 50.000. Bukan 2.000. Saudara saya salah sangka sama anak kecil. Buat saudara yang udah datang ke Gunung Jati, ketemu anak kecil itu, dia kalau datang langsung mas mas mas dia minta dua ribu, ribu sampai maksa tapi jangan salah sangka dulu saudara kalau bisa kita kasih lima ribu kek sepuluh ribu kek tapi kita kasih nasihat juga karena si anak kecil itu dia sudah enggak sekolah mungkin enggak ada yang ngurus makanya enggak tahu sopan santun dan kalau saya, saya tahu dari awal Saya udah bikin video itu Pas dia begitu datang Karena dia darang datang Langsung Mas-mas-mas Eh mas, mas, Langsung minta Minta uang 2000 Aduh Kayak preman aja saudara Oke buat saudara-saudara ya Yang pergi ke Gunung Jati Lihat anak kecil itu Kasih Tapi kasih nasihat juga Biar tahu sopan cantun Dan biar ada pembelajaran buat anak kecil itu. Oke, okay, kita langsung aja. Lihat Hahaha. <laughs> <Okay. tuk> apa? Kan, kan gua apa? apa? maksa hmm. kalau kayo, kayo preman boy. <tuk> ini tembileng tembileng cari ini tembileng, mau rapat gak ewo Halo, eh Armand deh.